Ini akan kita bahas beberapa poin sebagai berikut: siapakah sebenarnya sosok Mustafa Kemal Atatürk? Bagaimana gelar dan latar belakang keluarganya? Apa penyebab dia sangat membenci Islam? Latar belakang dia bisa menjadi agen Inggris. Mengapa meski hidup sebagai sosok diktator tetapi banyak pendukungnya? Bagaimana sosok Mustafa Kemal dengan kepribadiannya? Mengapa pula dia disebut sebagai seorang pahlawan? Bagaimana akhir hayatnya dan bagaimana keturunannya? Mustafa, hanya Mustafa saja tidak ada embel-embel lain meski menyandang nama Mustafa yang artinya dari nama tersebut adalah manusia pilihan, namun ternyata ia memiliki rasa iri dan benci yang demikian besar terhadap sosok Baginda Nabi Muhammad, sebagai pribadi yang sangat haus akan kekuasaan dan pujian ia tidak membiarkan ada kepopuleran yang menandingi dirinya dalam salah satu momen di Hotel Barang, ketika terdengar suara azan, ia berpaling kepada orang-orang di sekitarnya dan berkata, siapa bilang kita adalah orang-orang yang terkenal. Seperti apa popularitas kita? Coba perhatikan orang ini, maksudnya nama Nabi Muhammad yang dilantunkan dalam azan. Bagaimana ia menyemarakan nama dan membangun popularitasnya? Namanya selalu disebut-sebut secara bergantian di seluruh penjuru dunia. Jika kita melihat perbedaan waktu antara satu tempat dengan lainnya, untuk itu, segera hancurkan menara masjid itu. Itulah salah satu alasan kenapa dia sangat membenci azan. Secara akademik, Mustafa Kemal bukanlah orang bodoh. Sebutan Kemal memiliki arti kesempurnaan, nama tersebut bukanlah nama lahir, melainkan diberikan oleh guru matematikanya karena berhasil meraih prestasi akademik yang bagus ketika menempuh sekolah militer setingkat SMP. Ia lulus dengan gelar kehormatan dan memiliki nilai tertinggi dalam ujian akhir. Sejak itulah dia mendapatkan nama Kemal yang tersemat dalam dirinya. kelasan merupakan gelar sekat jenderal besar sedangkan gelar Gozi diperoleh setelah ia menjadi pahlawan perang Turki atas Yunani pada 1922 atas jasanya ini dia meminta pemberian gelar tersebut kepada majelis nasional Turki serta minta hadiah uang sebesar 4 juta lira. namun tidak dikabulkan hanya gelar Gozi saja yang dikabulkan perlu diketahui pula bahwa dalam sebenarnya sosok yang seharusnya menjadi pahlawan bukan Mustafa Kemal tetapi Marsal Paul Siegmat yang berhasil mencegah tentara Turki mundur dari medan perang dengan keputusan itu sehingga berhasil memenangkan pertempuran namun sayang kabar yang beredar adalah Mustafa Kemalah yang melakukan itu sendiri. Selanjutnya, melalui keputusan majelis, ia juga memasang gelar inat yang berarti founding father Turki yang dikuatkan melalui undang-undang. Di saat yang sama pula, karena didorong atas kebenciannya terhadap salah satu panggilan nabi yaitu Mustafa, ia menghapus nama Mustafa Kemal dan mengekalkan nama Kemal saja. Gemal berasal dari Tesalonika atau Salonika kalau saat ini masuk wilayah Yunani posisi tepatnya di daerah Rumli yaitu sebuah wilayah yang penuh dengan pengaruh dunia luar yang buruk dan perhaluan bebas dan bermasalah lingkungan masa kecilnya sangat membentuk dirinya khususnya kepribadiannya ibunya bernama Zubaida atau sering disebut Zubaidi Hanim dan ayah dirinya bernama Ali Rida Avandi atau Ali Riza Effendi Effendi adalah gelar penghormatan Ria Turki kala itu hingga sekarang perlu diketahui bahwa dalam tradisi masyarakat Usmani kala itu nama Effendi adalah gelar penghormatan kepada seorang laki-laki warga Turki Usmani yang disematkan di belakang nama aslinya. Mungkin kalau dalam tradisi Eropa adalah sebutan tuan. Sosok Ali Rida bukanlah ayah kandungnya. Ia merupakan anak yang berasal dari hubungan tanpa status. Ia menunjukkan bahwa sosok yang sangat hina ini memang berasal dari sebuah latar belakang yang hina pula. Hal ini semakin dikeluarkan dengan penolakan keluarga ibunya sendiri. Atas hak waris Kemal karena ia merupakan anak hasil zina, serta sikap dari Kemal sendiri yang terang-terangan menolak Ali Rida sebagai ayah. Menurut beberapa catatan sejarah, ayah kandungnya diduga kuat merupakan Ras Slavia yang berasal dari Bulgaria, Serbia, atau Rumania. Alasan mengapa Mustafa Kemal sangat membenci Islam. Baginya, Islam merupakan sumber dari pengekangan hidup dan simbol kemunduran. Islam adalah ajaran terbelakang, sehingga satu-satunya cara untuk menuju dunia modern adalah Menyingkirkan Islam dari kehidupan, di samping itu latar belakang keluarga dan lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi kepribadiannya. Ia membenci sosok Nabi Muhammad, dia dibesarkan di lingkungan nasionalis yang sangat membenci hilafah Turki Rusmani serta bergaul dengan kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Akhirnya, dengan latar belakang di mana dia dibesarkan, maka terbentuklah sosok Mustafa Kemal yang sangat membenci Islam. Dalam pandangannya Islam adalah sumber masalah.